Saya sudah minum obat, nafas saya agak sedikit lega sekarang Kalaupun masih agak pilek sedikit <laughs> Oke lanjut lagi, kita live lagi Bus Simulator Indonesia part ke 10 ya Mungkin udah ke 10 10 ini <tuh> Nanti saya akan lihat di Beranda Youtube saya Udah ke berapa ini Oke kita langsung aja tour tur mode lagi nah di sini tujuan kota lama Semarang ada dari Purwokerto ada dari Surabaya tapi sesuai judul ya Ini Purwokerto aja karena jaraknya ini satu satu dua tiga empat kota sedangkan dari Surabaya tuh satu dua tiga empat lima enam tujuh ya saya cari itu yang pendek-pendek aja guys ya karena Rute pendek aja tuh yang nonton minim gitu Apalagi yang panjang, nggak sih? <laughs> Oke okay. Kita langsung Purwokerto sih nih Oke okay. Go Halo Hal -hal. Lama di Semarang tuh nggak ada ya Hanya bisa mode online mungkin Ke kota Lama Semarangnya nyoba itu tuh mode offline-nya di Semarang ngubek-ngubek nyari kota lama gak ketemu guys ya serius mungkin ya emang fitur buat online aja online mode nah, pas saya ngubek-ngubek ini pengen cari kota lama karena dulu saya pernah family apa family gathering ke selama mongong-mongong ya. mongong-mongong mongong Kalau Lawang Sewu sih ada ya, gedong songo. Belum kan nanti ada gedong songo, terus ada elming ya, ditambahkan. Inginin ini komplit oh, sudah. Tuh family gathering, saya kan, oh iya, sampo kong, sampo kong ya, jangan lupa. Terus ini, kita ngapain Maaf nih, kayak gini guys, ya, kurang lagi I do Teman-teman, Macam nggak boleh. Aku berarti ini simulator ya. itu, saya juga main di play di Android tuh, ya. kalian juga masuk tuh. Bisa loh. Oh, tuh oh, oh, maaf ya ya namanya e, sabitur ya permainan itu kalah kalah sedikit jelas kan sebenarnya kan, kan, kan, kan, kan. oke, okay, Corona Oke okay, okay, sudah lewat, sudah dan tidak akan kembali lagi. Covid ya, covid Tapi ini sudahnya gitu loh, wuh, penuh lah, gitu wisata ya. Ya gitu. itu covid gitu. Yang suka kopi, kita Hmm. ini nih, nih, nih, nih, nih, nih, nanti tour mode ke Guci Tegal, kalau ada wah oh, mantep atau ke ini Pantai Sosrok. <laughs> Mudah-mudahan ada ya nanti saya langsung live tuh. Siapa <laughs> tahu oh, kapan tuh hari kapan ini siap lima hari sekali. Oke, okay. setidaknya ya konten saya nggak kosong-kosong banget gitu ada aja momen buat nge live <lip> streaming ya walaupun kualitasnya Thank you. mainnya? nih ya. fokus fokus film apa katanya saya pengen nonton 5 liter ya? 500 perak doang, guys. Kasih nambah 10 cukup deh. 150 perak, oke. Hmm. Gunakan uang. dari angka ya? Oke. Okay. Solar, bila, ya, jangan jalan. ini, jangan pertalit nanti rusak bisa ya, terus, matematik buat abis uang ini uangnya boleh jalan di luar uangnya seperti tapi, kalian lihat ini akan ada komen seperti sekolah ini banyak minum itu terkesin motor sia. ini selalu dikasih ini di lagi itu lagi lagi jadi oke Indonesia, bukannya ya. Oke, horor. Fokus-fokus. Iya, dah. Oh, iya. Keren. Oh. <tuh> Prokorto. Bersambungan aja harusnya dilewatin udah lupa aduh pikun terus sobahan Aku harus marang Kan ada hotel juga ada kita <laughs> orang tersebut ya, oke, siapa sih camp juga nih Tuh guys ya Tadi tuh Perkoden ya Bukan Apa nih Apa nih Wow udah masuk kawasan ini ya Lalu lama uh, Apa disini atau mereka keling-keling saya mau keling-keling guys nostalgia pemiliga kering ini kenapa ditutup sih aduh itu hotel kan? ke sini nih nggak salah sih sini nih ya ada kayak telepon di inggris gitu tuh. ada taman iya ya Selamat money yeah. langsung aja lah di gunung-gunung eh, jati ketika kerja, selain itu turun wisata, istana negara, sudah ada Wisata tuh alun-alun lah kok, masih ada. Gitu. Nah, itu apa Batu Lawang di memang. Ya. Tanya ada Ini tuh, Batu lawang. Pelangon, ya benar plangon itu arah rumah saya itu masuk ke di daerah saya di cukup, cukup. Si ibu. ibu di atas Oh, ini papa Hei, pagi! <laughs> Pak guru! ada kedang kutu enggak senyumut, manggut manggut an, ne? Sampai gitu. sampai juga tujuannya alhamdulillah alhamdulillah aku skip nah, lihat tuh guys ya. dari 70 ribu, jadi 140 ribu kalau lipat, kalau menonton iklan oke, sekian terima kasih saya, saya gini dulu ya konten Akhirnya, Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke salam hai, hai, hai, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye terima kasih